Halo guys, welcome back to my channel. Oke okay guys, sekarang kita akan merakit 1234 Godzilla. Oke, okay, langsung kita mulai ya. mulai dari Godzilla paling kiri. Ini dia, wow! Oke, okay, kita taruh sini. Selanjutnya, kita akan mencari ekornya, guys. Oke, okay guys, kita akan cari ekor Godzilla. Ini dia ekornya guys Oke okay, kita taruh sini Oke okay guys kita pasangkan ekornya Wow ini dia guys Ekornya sudah terpasang Sekarang kita akan mencari kedua tangannya guys Oke okay, Kita akan mencari kedua tangannya Wow ini dia guys Tangan kanan Dan kecari tangan kirinya guys Oke, okay, saatnya kita pasangkan Oke, okay, kedua tangan sudah terpasang Tangan kanan dan tangan kiri Selanjutnya kita akan memasangkan kedua kakinya guys Oke, okay, kita pasangkan Ini dia, kaki kiri Dan satu lagi Kita akan pasangkan kaki kanannya guys Oke okay guys, langsung kita pasangkan ya Wow, sudah jadi Guys, Godzilla, Rai, Widi, keren, mantap guys. Oke, okay, lanjut. Kita lanjut ke Godzilla yang kedua. Wow, Ini dia guys, berwarna navy. Oke, okay, kita taruh sini. Kita akan cari kedua kakinya guys. Kaki yang warnanya sama. Ini dia guys, kaki kiri. Kita akan mencari kaki kanan Ini dia guys, kaki kanannya Oke guys, kita satukan Wow, kedua kakinya sudah terpasang Sekarang kita akan memasang kedua tangannya Ini dia guys, mana dia? Wah, ini dia nih Ini tangan kanan guys Dan Kita akan cari tangan kirinya Tangan kiri Oke, kita akan pasangkan Oke okay guys, kedua tangan sudah terpasang dan saatnya kita akan pasang bagian ekornya Wow, ini dia guys, bagian ekornya Oke okay guys, kita satukan Wow, bagian ekor sudah terpasang Jadi guys, ini dia Godzilla Oh Oh Oke okay, lanjut Oke okay, kita lanjut ya guys Wow selanjutnya Godzilla yang ini guys Oke okay. Kita akan pasangkan kedua tangannya Ini dia Tangan tan. Dan Tangan kirinya guys Oke okay guys Kita pasangkan kedua tangannya Oke, okay, kedua tangan sudah terpasang. Sekarang kita akan pasangkan ekornya. Ini dia, ekor yang pertama. Dan ekor yang kedua. Oke, okay, kita pasangkan semuanya. Wow, semua ekornya sudah terpasang. Sekarang kita akan memasangkan kedua kakinya, guys. Oke, okay, kita mulai dari kaki kiri. Wow, wow, wow. wow, wow kaki kiri dan dilanjut dengan kaki kanan oke okay, kita akan pasangkan kedua kaki wow sempurna ini dia Godzilla Ron wih keren mantap guys oke okay, kita lanjut ke yang ketiga Godzilla keempat kali ini dia Godzilla terakhir Oke okay, kita mulai dari Godzilla badan dan kepalanya Sekarang kita akan satukan kedua tangannya Wow ini dia guys Tangan kiri Dan tangan kanan Oke okay, kita satukan Wow sudah jadi guys Sekarang kita akan menyatukan kedua kakinya ini dia kaki kiri Dan ini dia guys kaki kanan Oke guys kita langsung satukan saja Wow kedua kakinya sudah terpasang Tinggal memasangkan ekornya guys Bagian terakhir ekornya Oke kita pasangkan Oke sudah terpasang guys Ini dia guys Godzilla King of Monsters Wow mantap Keren Oke okay, keempat Godzilla Sudah jadi guys Godzilla pertama Kedua Ketiga Dan keempat Thank you for watching Like and subscribe See you next video Bye bye